Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hingga karena banyaknya nikmat tersebut. Wa tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka <tuh> la tuhsuha. Maka kalian tidak bisa menghitungnya tidak bisa menghingganya karena beragamnya nikmat tersebut dan termasuk nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tidak semua nikmat tersebut diberikan kepada kaum muslimin yaitu nikmat bermajlis ilmu duduk menuntut ilmu agama ya nikmat yang tidak semua dari kaum Muslimin diberikan nikmat ini. Maka syukuri nikmat tersebut ya gunakan isi waktu-waktu untuk menuntut ilmu agama. Ajamah sekalian dimulai kala subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum kita masuk di materi pembahasan kita di malam ini. Ya, sebelumnya telah berlalu bersama kita kemarin hari Jumat kan. Eh ya, sekarang permasalah hukum yang mengaminkan jika khutib orang yang berkhutbah, berdoa. Apa hukum? Mengaminkan doanya. Ya, mengucapkan amin. Ya. Iya, Masalah Ta'mir ta Ida Al-Khutib Yang mengaminkan Ida Khutib Berdoa Iya Perhatikan Hadil Masalah Fiyah Khilafun Baina Ulama Ini adalah Permasalahan Yang Terjadi Khilaf Perselisihan Pendapat di antara para ulama, iya, fadhilah bukan Hanafiyah, Wal Mālikiah, wabissal fi syihi, agendahum ila mengejarkah, mazhab Hanafiyah Wal Mālikiah yang sahih di sisi mereka, bahwasanya ini terlarang mengaminkan doa khutif, iya wa indahum da'al la yu'min mustami' mustami'un maka apabila bila berdoa maka menurut mereka maka ya orang yang mendengarnya tidak mengaminkannya ya misalnya makmum imam khatib mengatakan allahummagfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat maka menurut mereka ay amalah Hanawi ya wal maka orang yang mendengarnya tidak mengaminkannya Abul Amin atau Amin Iya N atau M Nge atau Nge atau N Oh iya Dapat berapa bahasa Indonesianya? <tutun> iya, jadi menurut mereka dilarang, terlarang untuk mengaminkannya. Iya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wadah wabah syahbi, ya. Wal, hanabila ialah masyruhiatihi. Dan syahbi hanabila, ya berpendapat akan disyariatkannya maka apabila yang berkhutbah berdoa maka tidaklah mengapa bagi orang yang mendengarnya untuk mengaminkannya Yeah. Dan ini pendapat yang kedua, ini yang lebih mendekati kebenaran. Iya, yeah. karena satu perkara. Yeah. Iya, ya. Ketika memahami bahwa ini boleh. Iya, yeah. sekarang apa dalilnya? Iya, yeah. sebab orang yang beragama begitu keadaannya ketika dia mengetahui permasalahan hukum dari suatu permasalahan maka dia perlu dalilnya apa sebabnya apa alasannya sehingga dikatakan bahwasanya boleh untuk mengaminkan iya dalilnya perhatikan anna yusra'lil ma'mumin Fi bi khilafin min ya kenapa boleh ya bahwasanya disyariatkan bagi makmum di dalam salat ia berada di belakang imam untuk yang mengaminkan apabila imamnya berdoa. Ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat diantara para ulama. Iya, kalau imamnya membaca doa, misalnya Al-Fatihah di makmumnya disyariatkan untuk membaca amin. Iya. Maka mereka mengucapkan amin. Apabila khutib berdoa maka ini lebih boleh lagi. Ya, Salat boleh, maka tentunya di luar salat boleh lebih boleh lagi. Iya. Dipahami? Ya. Jamaah sekalian, mulakumullah subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di pembahasan kita di malam ini tentang bagaimana apa hukum mengucapkan amin ketika selesai membaca Al-Fatihah? Ini bagi makmum, bagi imam, dan bagi orang yang sholat sendiri. Apa hukumnya? Iya, membaca mengucapkan amin. Iya, perhatikan lapannya amin. Iya ajwa sekalian di بلاك الله wa ta'ala perhatikan dengan seksama ya, apa yang akan disebutkan di dalam permasalahan ini. Ya. Wan Abi dalam Bulughul kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha faraga min qiraati ummil quran rafa'a sawtahu wa amin rawad al qudni wa hassanahu wal hakim wa sahhahahu wa li abidaud dawatin min hadith wa'il bin hujr nahwuhu ya dari awi hurayrah radiyallahu ta'ala anhu ya barakatah adalah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallamah. Apabila telah selesai dari membaca Ummul Qur'an. Kita membaca al fatihah Maka beliau mengangkat suaranya dan berkata. Amin. diwet Khalid al-Darqudni dan dihasan Khalid al-Darqudni. Dan Al-Hakim wa dan mensahkannya. Dan dalam Abi Dawud. Sunnah Nabi Dawud. Liatini min hadith Wail bin Hujar dari hadith Wail bin Hujar nahwuhu yang semisalnya nahwu ya dari lapat sama dari semakna adapun kalau mithluhu lafatnya sama ya sekarang kita masuk di pembahasan haditsnya apakah haditsnya kuat atau tidak ya Al-Hadithul Awal Min Hadithi Abi Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Rawahul Darakudni Wal Hakimu Wabi Isnadihi Do'fun Wafihi Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Al-Ala Mukhtarifun Fi Wal-Aqrabu Do'fuhu Hadith pertama Hadith Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu diriwayat oleh Darakudni Wal Hakim Dan dalam salatnya Ada kilomahan di dalamnya ada Ishak ibn Ibrahim, ibn Allah Allah diperselisihkan padanya, dan yang lebih dekatnya bahwasanya orang ini lemah. Ayah, dan hadis yang kedua, hadis wa ibn Hujr radhiyallahu tanah wa fihi, dan dalam hadis itu, Iya. ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak al Ya. dalam hadis abi wa'il Wa bin hujar dia berkata bahwasanya rasulullah sallallahu apabila membaca maka beliau berkata amin dan ia mengangkat suaranya dalam riwayat lain, beliau berkata, "Amin" dan menggeraskan suaranya. Hadis ini dibuat oleh Ahmad Abu Dawud, Tini, dan selainnya, dan syaratnya sahih. Iya. Kemudian masuk di pembahasan selanjutnya, Fikih Hadith. Fikih Hadith. Fikih Mas Aratan, dalam hadis ini terdapat dua. Permasalahan ya, Almasalah dulu hukum minta <tuh> Hukum membaca amin dalam sholat ya, yeah. ini permasalahan yang diperhatikan baik-baik. Jadi permasalahan pertama adalah hukum membaca amin dalam sholat ya. Yeah. Ini permasalahannya. Iya. Sekarang hukumnya. Apa hukumnya membaca amin. Iya. Dalam sholat. Perhatikan tadi hadisnya. Atau ada hadis sebutkan. Ida ammanal imamu. Fa Jika. Iya. Imam. Membaca amin. Maka. Fa amminu. Maka. Aminkanlah juga. Pa amin. wa'isya perintah untuk mengaminkan. Kalau dilihat hadis ini, maka bermakna perintah. Dan asal dari perintah adalah wajib. Kalau dilihat dari dohir hadisnya, maka mengucapkan amin adalah wajib. Iya. Namun ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Perhatikan apa hukumnya sekarang ya alaihi jumhur yang sohih yang benar menurut jumhur ahlul ilmi bahwasanya Mengucapkan amin dalam sholat ini yustahab disunnahkan. Bukan wajib. Terus bagaimana dengan perintah tadi akan datang jawaban di akhir-akhir permasalahan ini. Apa jawabannya? Yeah. Jadi saya ulangi, disunnahkan, mustahab, bukan harus, bukan wajib untuk mengucapkan amin bagi yang salat sendiri atau dia sebagai imam atau sebagai makmum. Ya. Dalilnya, Rasulullah Mak sallallahu alaihi wasallam yuuamin bi salatihi. Idza qara wal amin. Waja bi sahihain, anabi ta ta radhiyallahu ta'ala annu anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة يؤمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر لهما تقدم من ذنبه وبرواية فيهما إذا قال الإمام أغيذ المذوب عليهم ورى فقولوا آمين Yeah. jadi yang Suhi menurut jumhur ulama bahwasanya mengaminkan atau mengucapkan amin bagi orang yang salat sendiri atau bagi Imam atau bagi makmum adalah mustahab sunnah hukumnya bukan wajib Adalah Rasulullah Wasallam. Ia, mengucapkan amin dalam sholatnya ini bagi imam dan juga berlaku bagi orang yang salat sendiri iya <tuh> idzakor <kita> awal apabila beliau membaca wal dalin maka beliau berkata amin iya asma amin apa makna amin terimalah ini amin di sini ya, bukan nama orang Bukan Pak Amin Iya yeah. Kemudian Dan datang dalam As-Sahihain Abu Khari Muslim dari hadis Abi Hurayrah Rasulullah Sungguhnya Nabi SAW Bersabda Apabila Imam Berkata amin maka fa aminu maka kalian mengaminkan pula. Iya, perintah. Fa innal malaikata Karena sesungguhnya malaikat itu juga mengaminkan. Iya. Jadi ketika seorang mengaminkan maka malaikat iya, pengampunan kesalahan adalah dengan amin. Mengucapkan amin, ini manakala s -s -s bertepatan dengan takminnya, manaika, ya, yeah. apabila imam berkata, "Maka fakur maka katakanlah amin, kenapa? Karena siapa yang ucapannya?" Bertepatan dengan ucapan Malaikat Maka diampuni kesalahannya dosanya dari kesalahan yang telah berlalu. Iya. jamaah sekalian di belakang subhanahu wa ta'ala. Jadi, saya ulangi pembahasannya. bahwasanya disunnahkan bagi orang yang sholat sendiri atau imam atau makmum. Iya, untuk mengucapkan amin, Iya sunnah hukumnya yustahabbu dan kota ya, siapa yang tak minyak, ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, maka gufir maka diampuni kesalahannya yang telah berlaru, ya, aja mas sekalian di belakang ta'ala Kemudian disebutkan tadi bahwa dalam hadis "Idza ammana imam fa aminu. Jika imamnya mengaminkan maka aminkanlah juga. perintah ya jika imamnya mengaminkan maka kalian pun mengaminkan. diperintah. Sekarang apa maksud dari perintah ini? Apakah perma wajib atau bukan? Dan telah kita tarakan tadi bahwa hukumnya mustahab disunnahkan untuk mengucapkan amin. Ya sekarang bagaimana jawaban dari hadis yang disebutkan oleh Nabi bahwa apabila imamnya meng mengucapkan amin maka diperintahkan untuk mengaminkan pula. Apakah makna perintah di sini? Ya sekarang dengarkan jawabannya. Dan yang diinginkan dengan amar perintah di sini perintahnya maka ucapkanlah juga "Amin". Perintah di sini, tadi baik maksudnya. Perhatikan kan hadisnya mengatakan, apabila imamnya mengucapkan "Amin", maka ucapkanlah juga perintah. Ucapkanlah juga "Amin". Kalian ucapkanlah juga "Amin". Sekarang, apa makna perintah di sini? apakah perintah bermakna wajib harus ya mengaminkan juga perhatikan dan yang diinginkan dengan perintah di sini adalah untuk menjelaskan kepada makmum ya kapan dia mengucapkan amin ya dan agar supaya ya menghimbau kepada mereka untuk semangat Ya, dalam mendapatkan keutamaan ya dan pahala yang terdapat dalam hadis tersebut yaitu namanya ya ucapan aminnya makmum bertepatan dengan ucapan imam aminnya malaikat maka ghufrallahu ma maka diampuni kesalahannya dari yang telah berlalu. Ya, ini maksud perintah di sini, perintah di sini agar supaya ya makmunnya itu bersemangat, agar supaya ya ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, agar supaya dia mendapatkan keutamaan besar dari berkesesuaiannya atau bertepatannya ucapan aminnya dengan ucapan aminnya malaikat dan bukanlah perkara harus ya dalam solat. Ya, ini pembahasan pertama. Dipahami siapa yang tidak paham? Paham semua kan? Eh, anu, Saripok Din Poding, Poding Paham, Poding? Paham? Coba ulangi Ya, berdiri, berdiri Ya Ah. Ada Amar, anaknya Pak Nuger. Ada? Mana? Oh, tidak ada. Oh ini Abu Hatim Abdullah. Ah kesimpulan. Terus bagaimana dengan perintah dalam hadir, Wa Aminu. Maksud perintah ini adalah untuk menciptakan kepada maksimum, kapan yang mengucapkan Amin dan agar bersemangat atau cepatnya bertepatan dengan cepatnya para makhluk. Ya, ya jamaah sekalian mulai kalau separah tala kesimpulan dari permasalahan pertama bahwasanya disunnahkan bagi imam, bagi makmum dan orang yang salat sendiri untuk mengucapkan amin setelah membaca al-fatihah. print dalam hadit ini adalah anjuran kepada makmum agar supaya ucapan aminnya dia bertepatan dengan ucapan aminnya para mereka yang dengannya dia akan mendapatkan keutamaan besar, yaitu ogofirallahumma taqoudamin Diampuni kesalahannya, dosanya dari yang telah lalu. Jemaah sekian mulai subhanahu wa ta'ala. kita lalui bersama, permasalahan pertama. Sekarang masuk di... iya <tuh> sebentar. Ini sekarang. iya masya Allah, semangat sekali. <tuh> Iya sekarang masalah mata yukol Amin sekarang masalah yang kedua kapan iya makmum mengucapkan Amin tidak boleh mendahului imamnya eh misalnya imamnya mengatakan walakbo langsung dia mengucap Amin belum selesai imamnya mengucapkan wallahulin baru sampai huruf bo dia sudah amin tidak boleh ya harusnya dia mengucapkan wallahulin selesai baru dia mengucapkan amin amin adalah sebelum imamnya mengucapkan amin atau setelah imamnya mengucapkan amin Ya misalnya imam imamnya kata amin nanti selesai aminnya baru dia ucapkan tidak boleh iya dan juga tidak boleh seperti tadi yang saya sebutkan bahwasanya imamnya belum selesai mengucapkan walaikum ya jawab iya dan rasulullah SAW telah menyebutkan larangan untuk mendahului imam Iya fakot kola nabi sallallahu alaihi wasallamah li bilal anhu, Fala bil -a, bi amin rasulullah sallallahu alaihi telah melarang dari mendahulunya dalam mengucapkan amin nabi bersabda kepada bilal radio la amin. Janganlah engkau mendahului saya dengan dalam mengucapkan amin. Ya. Eh, Perikahu ahadha al-khoda. Wa wasabu al imam bita amin. Haslum fi kathirin min masajidil muslimin. Yaqulu al-imam waladhalmi. Walam yukammil biirtiyani bin nun. Fayaqulu ma'amun amin. Yesbikuhu. Idan labudai anteru hatta yukammil waladhalin. يوام يوام yeah. dan ini kesalahan yaitu mendahului imam mengucapkan amin. Iya, yeah. ini yang terjadi pada banyak dari masjid-masjid kaum muslimin. Iya. Yeah. Iaqulul imam imamnya mengatakan walallali iya walam yakamil bi'tiyani binul dia imamnya belum selesai belum sempurna mengucapkan belum mendatangkan kalimat kata nun ya walallali langsung amin iya belum selesai sempurna walallinnya iya maka dia telah mendahului imam jadi tidak boleh tidak haruslah makmum tersebut menunggu hingga selesai imamnya mengucapkan walad -dolin. setelah itu baru dia mengucapkan amin ya yeah. jadi tidak boleh mendahului imam dalam mengucapkan amin ya jemaah sekalian mubarakallahu sekarang kita masuk di Permasalahan selanjutnya. Permasalahan Arabu adalah mengangkat suara ketika mengucapkan amin. Iya. Jadi bukan membaca. Jadi harus di Arabu diangkat suaranya. Iya. Jangan terlalu mesekek kalau itu toh jawab amin ya ashi min aqwali ahli alilm anna al imam wa man khalfahu yjaharuna bi at-ta'min nabi kana sallallahu alaihi wasallam yu'minu wa yarfa sawtahu biha kama fi hadith wa ibn al hudr radhiyallahu ta'ala anhu Wabil hadith idha ammana al imam fa aminu wa lam Takmin al imam illa ida jaharobi. Iya. Yeah. Perhatikan <tuh> yang sahih menurut atau yang sahih dari pendapat ahli ini bahwasanya imam dan orang yang di belakangnya siapa yang di belakang imam makmum. Iya yeah. menjaharkan takminnya. Yeah. sebagaimana dalam hadis wa Ibnu Hajar. Yeah. dalam hadis ida ammanul imamu fa aminu. Jika imamnya mengaminkan maka kalian mengaminkan pula. Perhatikan Disini sebutkan makmum tidaklah mendengar. Amin, aminnya imam kalau imamnya tidak mengeraskan suaranya, dipahami? Ya jadi yang sahih menurut ahlul ini bahwasanya imam dan makmum mengeraskan suaranya. Ya, tidak aman dengan imam, Jika imamnya mengaminkan maka faham Dan tidaklah mungkin, Ya. imamnya atau makmum. Dan tadi dikatakan bahwa bahwasanya, bahwasanya ya tidak. ucapan aminnya imam kalau dia tidak menjaharkannya ya jamaah sekalian dimulai wa ta'ala dan ini pula yang yang dikenali zaman rasulullah saw atau sahabat dan telah diriwayatkan oleh Abdul Rozak dan selainnya dari atau ia berkata saya mendengar ya imam ibnu zubair dan setelahnya mengucapkan amin. Dan di belakangnya mengucapkan amin. Hatta inna di masjid ilalajah. Ya sampai di masjid itu terdengar suara ribut. Karena adanya suara amin. Ya dan asat ini syaratnya sahih. Ya bahkan datang dari ato bahwa Ia menukil perkira ini lebih dari 200 sahabat. Iya, yaitu menjaharkan, mengeraskan suara, aminnya. Iya jamaah sekalian mulai kalau Iya, selesai pembahasan yang ketiga Masih ada waktu berapa menit lagi? Iya kalau misalnya belum selesai ini bisa ditambah sedikit kan? Berapa menit tambahnya? 10. Ya, sekarang masuk di Mas baru. Ya, perhatikan UAN Abdillah ibn Al, ibn Abi Aufa, Tadi adalah Tanaan Humma, kau raja Ar-Rojurun. Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kau raja inilah Astati an akhudha akbar ya illa billah ahmad wa wa an Iya, yeah. perhatikan hadisnya dari Abdullah bin Aufah ibnu Abi Aufah anuma, ia berkata bahwa datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam lelaki tersebut berkata saya tidak mampu Imam pelajari sedikitpun dari Al-Quran maka faalim nih maka ia berkata ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupi darinya ya maksudnya ini orang tidak bisa membaca Al-Quran. Apa yang dia harus baca ketika dia sholat. Ya. Maka datang kepada Nabi untuk diajarkan. Maka kata Nabi, Ucapkanlah, Subhanallah, Ya kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran, Maka kamu baca ini. Ya. Kata Nabi. Ya. Sekarang kita masuk di hadisnya Hasan. Ya. Permasalahan malamnya kunmau syekh Quran. Siapa yang tidak pandai membaca Al-Quran? Dalam sholat apa yang dia harus lakukan? Ya, di bawah maksudnya. Faham toh? Tidak bisa membaca Al-Quran. Darah bacaannya. Tidak baca Al-Fatih, susah. Sulit baca al fatihah ya, maka... Apa yang dia lakukan ketika dia salat? Atau apakah dia tidak usah salat? Ya. Yeah. Mas'alama man lam yakun ma'a syai'un minal Qur'an. Perhatikan dalam hadis Ana Abdullah bin Abi Aufa al-mazkuru, ala man 'ajza 'an qirati syai'un minal Qur'an fa innahu yulzimuhu hadza dzikr. Hadis Abdullah bin Abi Aufa yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya siapapun yang tidak sanggup membaca sesuatu dari Al-Qur'an maka wajib baginya untuk membaca zikir ini. Wajib dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala, wala quwata illa billah ya al-aliyyul azim. Ini kalau dia tidak mampu. Tidak punya hafalan sama sekali. Iya. Adis. Tidak bisa. Tidak mampu. Adapun siapa yang punya sedikit sesuatu bacaan dari Al-Quran. Walaupun bukan dari Al-Fatihah. Maka harus baginya, ya, membaca dengan apa yang dia tahu dari Al-Quran tersebut, dan tidaklah cukup baginya untuk membaca dikir ini, iya Sebab Nabi SAW hanyalah mengajarkan dikir ini kepada orang tersebut, sebab dia tidak mampu untuk mempelajari Al-Quran, tidak mampu membaca Al-Quran, ya. Dan Nabi, Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam telah berkata kepada atau lelaki ini mengatakan inilah statusnya saya tidak mampu untuk mempelajari Al-Quran sedikit pun, Iya. atau Nabi berkata kepada orang tersebut setelah orang tersebut mengatakan saya tidak mampu untuk membaca Al-Quran, ya tadi lelaki ini berkata kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada orang yang salah atau jelek salatnya, fa in lam yakun ma'aka quran wa kabbir wa halil. Ya, jika engkau tidak memiliki Al-Qur'an atau tidak mampu membaca Al-Qur'an maka ya puji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, besarkanlah ta Allah dan tahlil, ucapkan la ilaha illallah. Ya, dan ini adalah ya, pendapat yang sahih dari Hanabila dan ucapan dari sebagian Syafiah. Dan inilah yang arjah yang kuat berdasarkan yang nampak dalam hadir. Ya maka, ya, tidak, ya membaca hadis ini kecuali bagi siapa yang tidak mampu lemah. Ya, untuk membaca sesuatu dari Al-Quran ya dipahami maksudnya jadi dia membaca ini kalau dia tidak mampu tidak ada sama sekali pengetahuan dari Al-Quran tapi kalau dia mampu dia membaca dari hafalan tersebut iya jamaah sekalian kalau suara ya mungkin ini yang sempat kita sampaikan di malam ini Yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan kita pun memahami Apa yang telah kita sampaikan Ya Pahamkan semua Ya insyaallah Di pertemuan berikutnya Sebelum kita masuk di pelajaran Ya maka Siapkan jawaban dari pertanyaan Berkaitan dengan Pelajaran malam ini Iya, Subhanakallah